Oke okay, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis <laughs> Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya Namun sebelum video lanjut silahkan teman-teman like atau subscribe channelnya ya Agar channelnya bisa lanjut atau berkembang Kalau misalkan gak mau nggak apa-apa Nggak <laughs> apa-apa ya sudah hadir pun saya sudah berterima kasih Oke okay, teman-teman, judul video ini yaitu tentang cara bongkar atau membuka casing laptop Asus Tube Gaming ya tentang cara membuka Nah untuk teman-teman nih, untuk caranya mudah kalau misalkan teman-teman mau ganti hard disk atau mau ganti SSD ya upgrade SSD cara bongkar casingnya mudah teman-teman ya, cara bongkarnya mudah langsung saja gimana mas caranya caranya yang pertama teman teman buka baut ya di pinggir pinggir sini baut jangan sampai ada yang tertinggalnya untuk laptop asus tube gaming ini bautnya cuma ada di bawah casing ya ini posisi laptopnya sudah saya bukain bautnya bautnya itu yang ada di kaca cuma segitu ya bautnya sedikit nah selanjutnya ketika baut sudah dibuka teman teman tinggal cari bahan tipis yang berbahan plastik jangan besi ya kalau besi dia merusak casing atau teman-teman bisa menggunakan kuku seperti ini kuku saya lomas pakai kuku nggak rusak kukunya enggak apa, apa rusak bisa ganti lagi ya kukunya nah tapi saya biasanya sih pakai kuku aja makanya saya kuku dipanjangin buat nyervis. <gulungan> buat nyervis, buat gini buka-buka gini ya kalau misalkan udah dibuka tinggal gini aja mudah ya untuk seri laptop asus tube gaming FX504 ini mudah dibukanya nah untuk tutorial ini mungkin cuma cara bongkar pasang aja ya bongkar casing aja jadi paling kita bersihin bersihin kayak gini lah ya Nah kalau misalkan teman-teman mau bersihin nih, penting bersihin kenapa mas pentingnya kalau nggak dibersihin, ini kipasnya tersumbat, dia nggak muter. Efeknya apa, Mas? Mati dia. overhead Kalau misalkan kita lagi game, prosesor panas, kepanasan, mesinnya dia mati. Laptopnya mati. Bisa hidup lagi, bisa. Cuma kalau panas mati lagi. Akhirnya kita harus membersihkan kipasnya seperti ini, pakai kuas ya. Ini kotor banget ini. Sampai jadi lumut ya. Itunya debunya. Netupin. E apa lubang angin Oke okay, selanjutnya apa selanjutnya kalau misalkan sudah dibersihin gitu atau teman-teman ganti hardis atau pasang SSD ya tinggal dipasang lagi itunya apa casing bawahnya backdoor nya ya kayak gitu karena ini tutorial tentang cara bongkar casing laptop asus tube gaming atau cara lepas casing asus top tube gaming ya seperti itu oke, okay, karena ini cuma tutorial bongkar pasang. Kita sudah membongkar dan membersihkan, dan kita pasang kembali. Ya, cara pasangnya gimana, Mas? Gini ya, saya bersihin dulu ini tutupnya, dan untuk cara pasangnya tinggal dipasin dulu seperti ini ya, dipasin sebelah pinggir-pinggirnya, lalu tinggal dikerpin seperti ini ya, mudah. Nah, sampai rapet ya. Jangan ada yang kebuka biar rapi lah, biar enggak biar enggak kelihatan habis dibongkar gitu ya, biar rapi. Mudah teman-teman. Uh, sambil merem pun tidur kita. Gitu. <laughs> ya, sambil tidur merem. Ya, mudah. Selanjutnya ya tinggal pasang lagi baut-bautnya seperti ini. Mudah ya. Enggak perlu capek-capek, enggak -capek, perlu keluar keringat ya, enggak perlu bernapas, perlu kalau bernapas ya perlu ngap kita kalau nggak bernapas nggak perlu lihat mas perlu kalau kalau nggak lihat kita salah ini salah masukin baut ya nanti kita salah nyolok baut lagi bahaya ya kalau nepas kalau lihat kita perlu hmm. oke teman-teman jangan lupa semuanya dipasang bautnya ya agar casingnya apa kuat kokoh gitu kuat kokoh untuk baut yang paling penting itu yang jangan sampai hilang itu bagian engsel kenapa kalau misalkan gak ada baut engsel dalam waktu hitungan minggu dia bakal jebol artinya apa nyelengkat gitu kalau misalkan dia dibuka patah engselnya ya itu karena bautnya hilang oke teman-teman ini kita sudah bongkar pasang laptopnya seperti itulah cara bongkar pasang casing asus atau bongkar laptop asus lah bongkar pasang laptop asus tube gaming seperti itu ya teman-temannya ya mungkin infonya info receh banget ya tapi nggak apa-apa nggak apa-apa ya receh juga ya nggak apa-apa deh kita tes nyala <tuh> takutnya kan kalau misalkan nggak dites nyala nanti ketika dibongkar malam-mati total wah kacau ya ini udah nyala teman-teman maka seperti itulah cara membongkarnya silahkan teman-teman kalau misalkan mau bongkar silahkan praktekin sendiri jangan takut salah ya jangan takut mencoba jangan takut mencoba ya ya niat belajar saja tanpa kita mengandalkan orang lain atau misalkan ke tempat servis kalau bisa sendiri kan enak gitu Oke okay, teman-teman jangan lupa like subscribe channelnya ya mungkin cukup sampai di sini saja terima kasih sudah hadir sudah menonton sudah menyimak ya sudah mampir eh, untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih ya sejauh ini tanpa teman-teman eh, channel ini nggak bakal berkembang ya maka itu sudah saya terima kasih oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.